Nah, beliau ketua DPD RI. Nah, ini ada informasi, ya, bahwa Pak nyala ini kembali daftar DPD RI sebanyak 2.2441 orang beri dukungan. Nah, bahkan bisa lebih ya, nah ini ada sedikit beritanya. Saya bacakan dulu, baru kita diskusikan sebentar kawan. Ini informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 20.441 orang memberikan dukungan kepada A.A. Lanyalla Mahmud Mataliti untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia dari Jawa Timur. Lanyalla yang kini menjabat sebagai Ketua DPD RI dinilai memiliki komitmen terhadap rakyat dan persoalan kebangsaan untuk perbaikan Indonesia. Puluhan ribu dukungan tersebut diserahkan oleh penerima kuasa A ala nyala Matalit, Mahmud matalitik yaitu Adik Diputranto M. Dia Agus Muslim dan Liaison Officer atau LO bakal calon Rohmat Amrullah kepada Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam di kantor KPU Jatim Surabaya Kamis 29 Desember 2022. Penyerahan dukungan di kantor KPU Jawa Timur tersebut juga diikuti oleh ratusan simpatisan A.A. Lanyala yang datang dari 38 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Adik di Purtranto menegaskan, banyak du banyaknya dukungan yang mengalir tersebut didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap kiprah A.A. Lanyalak Mahmuk Mataliti dalam membela rakyat kecil. Teman-teman simpatisan yang ada di sini menganggap Pak Lanyala sebagai bapak, sebagai guru, sebagai sahabat. Itulah yang mendasari kami untuk memberikan dukungan dan kita semua tahu bahwa Pak Lanyala dari dulu memiliki komitmen untuk memperjuangkan rakyat Indonesia dan memperjuangkan keadilan sosial. Tegas adik usai penyerahan dukungan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kading Jawa Timur tersebut juga meminta maaf kepada semua komisioner KPU Jatim karena lanyala berhalangan hadir dalam kesempatan tersebut. Beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan sebagai calon peserta Pilek Perseorangan. Total dukungan yang hari ini kami sampaikan adalah 20.441. Sementara syaratnya hanya Rp5.000, jadi lebih banyak. Selanjutnya, sebaran dukungan yang kami peroleh ini ada di 38 kabupaten dan kota. Sedangkan syaratnya hanya separuh, juga lebih banyak. Tinggal setelah ini ada proses lagi, yaitu verifikasi administrasi maupun faktual, tandas adik. Ketua KPU Jatim, Khairul Anam. Menyampaikan terima kasih atas partisipasi lanyala dalam pemilu legislatif dari jalur perseorangan. Dan terima kasih telah mengikuti proses yang sudah kami sampaikan di awal sosialisasi. Setelah hari ini akan kita teliti, kita cross-check terkait sejauh mana dukungan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua berharap dukungan yang sudah disampaikan sudah memenuhi minimal 5000 dan sebaran minimal 50% kabupaten kota, kata Khairul. Kami berharap ada kerjasama yang baik antara KPU Provinsi Jatim dengan tim dari Pak Lanyala karena proses ini membutuhkan koordinasi yang luar biasa sehingga dengan koordinasi yang baik hajat kita semua baik kami dari KPU Provinsi maupun hajat dari Pak Lanyala bisa terlaksana dengan baik. Pungkasnya. Nah, ini kawannya terkait masalah informasi ketua DPDRI Pak Lanyala kembali lagi diminta oleh warga. Dan ini jadi ketua DPDRI. Nah, saya beberapa kali mengikuti oh, perkembangan di media sosial, te, eh, sosial ya terkait di Pak Lanyala. Yang saya lihat ya di beberapa grup-grup WA itu sering saya lihat ya. Jadi warga atau rakyat Indonesia yang memiliki keluhan atau memiliki eh, kritikan ya atau pesan kepada pemerintah, itu saya lihat itu hampir setiap saat di, di kantornya, entah di rumahnya, palanya lah itu ramai orang menyampaikan unek-unek ya, karena saya juga ada di grup di grup, -grup WA banyak ya, termasuk. Eh, grup kembali ke UD45 naskah asli Saya lihat di situ, oh Pak Lanyala Memberikan masukan ya Nah, artinya Pak Lanyala ini Sangat dekat dengan rakyat Indonesia Bukan hanya Rakyat Indonesia yang ada di Dapilnya Di Yotimur, bukan Karena rata-rata yang saya lihat ya Yang datang eh, Silaturahmi dan menyampaikan unek-uneknya Kepada Pak Lanyala Bukan hanya dari warga Jawa Timur, tapi Jakarta, Jawa Barat, bahkan dari berbagai daerah di Indonesia. Artinya, palanyala ini mudah, ya, mudah komunikasi dengan rakyat. Nah, kalau saran saya, eh, jangankan ke menjadi ketua DPD RI, kalau bisa, rakyat memunculkan ikut kontes, ya, konteks pilpres, ya, ya, entah jadi wakil presiden kah. Karena palanya lah itu bukan hanya dikenal di dapilnya saja, di Jawa Timur bukan, di Sulawesi Selatan bahkan di seluruh Sulawesi tahu siapa palanya lah. Ya apalagi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan sampai Sumatera bahkan sampai Papua ini ini yang mengenal palanya lah ini. Ya karena memang beberapa kali saya lihat di video di YouTube itu, palanya, palanya ini sangat tegas dan idealis. Kalau A, ya A. B, ya B. Nah, kalau orang idealis itu menyampaikan sesuatu yang benar itu benar, salah itu salah, ya pro dan kontra itu, para netizen itu wajar. Wajar. Dan memang kita bangsa Indonesia ini, negara kita ini butuh banyak orang yang idealis. Yang kalau, ya A, B, ya B. Nah, sekali lagi, yang ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, itulah orang idealis. Orang idealis itu selalu berpikiran untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Orang idealis itu berbicara untuk umum siapapun. Jangankan menjadi maju lagi DPDRI, kalau bisa rakyat memunculkan. tuh. Kepala nyala masuk capres, cawapres, entah jadi wakil, cawapres, ya mungkin cawapres kali ya. Ya kan? Tinggal partai mana yang mau mendukungnya? yang jelas sosok palanya nyala yang saya ikuti. Ini orangnya ya beliau ini sangat idealis dan mau menerima keluhan rakyat dan disampaikan di depan umum oh, apa keinginannya. Nah, ini ini kalau saya kawan. Bagaimana menurut sahabatku? Ya, mudah-mudahan ke depan palanya lah bisa ikut podcast atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan saya di channel saya ini kawan dan kita dengarkan ya kan oh, seperti apa isi hati dan pikiran palanya lah biar di, lebih dikenal lagi di kalangan luas selama ini kan kita sudah banyak melihatnya ya di beberapa di beberapa media sosial semoga beliau senantiasa sehat ya sehat selalu panjang umur lancar rezekinya dan semoga muncul lagi orang-orang idealis-idealis yang tampil dalam kepemimpinan politik di negeri ini yang selalu berteriak tentang kesejahteraan rakyat yang memiliki pendirian A itu A, B itu B. Ya, ini kawan. Baikkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.